Halo Halo Halo Halo halo brodi brodiku semuanya sebangsa dan setanah air seperti biasa ya Brody Mamang bread slot official hadir kembali gitu kan cuy dan ingin membahas bocoran pola slot gacor hari ini seputar kakek Olympus lagi tentunya ya Boy Dan untuk lahan bermain masih setia menemani lahan tergacor terkece dan rekomendasi di tahun 2022 ini ya guys ya Gimana lagi gitu kan Boy kalau bukan di auto spin 88 tentunya ya Boy karena di Autospin 88 ini banyak event-event menarik yang bisa kalian ikutin ya Brodi. Dan di Autospin 8 juga Tuh mau JP berapa pun pasti dibayar kontan gitu kan, cuy Dengan tingkat transaksi depo dan WD dijamin super duper cepat, padat, akurat dan terpercaya ya Brodi. Pokoknya segera segera dan segera yang belum mempunyai ID-nya bisa langsung gara-gaskin ke tentang channel ya cuy. Link pendaftarannya ada di sana ya Boy. Gas kuy Autospin 88 solusinya ya Boy. By the way disini gue cuma bermodalkan Duit satu ebu perak saja Ingin mencari yang mantap mantap ya bro Di gates of olympus ini Kali aja dengan pola-pola andalan mamang Dapat menghasilkan bundi-bundi cuan Dan diutamakan menggunakan duit coba secuk. cu Jangan sampai kalian memaksakan menggunakan duit beras Apalagi duit orang tua anjing. Nanti yang ada malah jadi beban keluarga ya bro Pokoknya simak terus Pola dari mamang Jangan skip-skip video ini Kalian boleh coba pakai pola terbaru ini karena memang juga lumayan profit ya cuy, lumayan banget gitu cuy, dengan bermodalkan satu sebu penak saja gitu boy, mudah-mudahan bisa nular hokinya ya cuy, pokoknya dari memang salam JP, salam sensasional, yes, the sun rays and I...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 To see the horizon Till I get up Time is barely on our side I don't wanna to waste what's left The storms we chase are leading through the highways and look